Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa, ashabihi, wa azwajihi Wa wa ahli baidihi, Wa, bi um bisani, wa Bapak Rektor yang sangat kita banggakan Pengasuh santri 63, 68, Pesantren terbesar di Indonesia. <laughs> Kita ini mulai satu dua tahun terakhir ini lah ya, mulai ada tema baru ngaji kebangsaan. Biasanya ngaji mulut dan Agustusan, ini ada tema baru ngaji kebangsaan. Dan ini menjadi penting karena ini zaman milenial. Milenial itu lintas batas Lintas batas pengetahuan, lintas batas kebudayaan Itu milenial Orang malang bisa berbudaya Eropa Tidak lagi mengatakan aku cinta padamu tapi I love you Orang malang bisa makan spageti Bahkan lebih spageti daripada orang Itali Orang malang bisa lebih Arab dari Arab Bahkan takbirnya bisa lebih tinggi dari Saudi ini adalah milenial Sebuah ruang lintas batas Masa mudanya Bapak Rektor Untuk menjangkau Afrika Untuk melihat gajah Mesti menunggu flora dan fauna Ya ini yang tua-tua ini Makanya Kalau dulu flora dan fauna acara favorit Karena menunggu gajah Dari Afrika Walaupun kadang diganggu siaranya Pak Harmoko. Tapi sekarang lintas batas, yang penting punya kuota, tinggal pegang smartphone, semua jadi satu di situ. Cari center ya di situ, cari radio di situ, cari koran di situ, cari televisi di situ, dan cari apapun di situ, tinggal ketik kucing Afrika keluar. <usur> Kalau mau iseng bokong India keluar. <usur> <usur> Itu milenial. <usur> Ini milenial. Manusia bertemu dalam satu ruang. Yang sesungguhnya adalah capaian-capaian peradaban Akan tetapi satu yang tidak bisa dijangkau oleh anak milenial Apa? Batas teritori negara Engkau bisa menjadi lebih Arab dari Arab Tapi ketika orang malang pergi ke Arab Tetap ditanya pasportmu mana? Kita bisa lebih Amerika daripada Amerika Bapak Rektor ini lebih Jerman dari Jerman kayaknya tapi kalau ke Jerman tetap ditanya pasportnya mana. Artinya batas teritori makhluk milenial adalah batas negara bangsa. Atau batas nation state. Dan batas negara bangsa atau nation state. Ini adalah batas yang diberikan oleh Allah berupa pesan khusus pada umat Rasulullah. Umat Nabi Musa tidak mendapat pesan kebangsaan. Umat Nabi Isa tidak mendapat pesan kebangsaan bisa saya bisa kita telusuri dari Injil dan dari Taurat. Kenapa? Karena umat-umat sebelum Rasulullah ini umat yang sangat sektoral. Bahkan ada yang landlock. Ada yang terkunci di daratan. Nabi Adam umatnya baru satu keluarga. Ya problemnya baru urusan cinta. Nabi Nuh umatnya satu kampung. Dan pikniknya juga belum jauh. Jadi jauh karena dilemparkan banjir. Umat Nabi Musa, walaupun Nabi Musa garangnya kayak gitu. Baru putar, baru seputaran Mesir sama Filist, Filistin. Nabi Isa baru sampai Romawi, itu pun Romawi yang datang. Umat Nabi Musa belum sampai Malang. Apalagi sampai kangean belum. Kalau <laughs> ada yang di kangean. Tapi umat Rasulullah ini adalah umat yang sudah lintas batas ketika Rasulullah jadi nabi, seluruh dunia sudah ada isinya, sudah ada makhluknya, dan makhluk di zaman Rasulullah sudah punya identitas-identitas bang. bangsa. Makanya pesan wajah Al-Nakum, "Sungguh, Mbak cuman dikunci dengan satu kalimat Rita agar kalian saling pengerti." Pengertian, karena Rasulullah jadi nabi itu umatnya sudah macam-macam. Besar umat Nabi zaman Nabi Adam itu gede wong kadalnya aja segede dinosaurus. Besar banget. Iya zaman Nabi Musa, Nabi Musa itu bulunya itu masih menusuk, menusuk kain. Jadi Nabi Musa itu kalau pakai pakai jaket, itu bulunya keluar menusuk bajunya itu ya kayak landak itu kira-kiralah. Tapi zaman Nabi Muhammad pergeseran manusia lepas dari benua, lepas dari pulau menghasilkan wajah dan bentuk yang sudah berbeda beda, sudah yang masih terkunci di Arab berubah, apa tetap cantik ganteng, yang bergeser ke Eropa tinggi besar rambutnya merah yang bergeser ke Afrika hitam gosong kayak kopi, yang geser ke Cina berubah menjadi tembem sipit-sipit yang geser ke Indonesia menjadi kecil-kecil, pesek-pesek minimalis <laughs> nah ini ketika Nabi Muhammad jadi Nabi Makanya pesan kebangsaan itu diberikan kepada Nabi dan untuk menghindari agar tidak terjadi perbenturan peradaban, perbenturan kemanusiaan. Kaum Muslimin itu diajarkan satu, yang pertama sholat. Sudahlah kamu sholat situ, ini menghadap kemana, ini masjid sini, Menghadap ke barat, gak boleh masjid di Indonesia, menghadap ke timur, gak boleh masjid ke barat sana. Sholatnya, karena di sana ada kiblat, kiblat itu di Makkah wujudnya batu yang ditumpuk yang merupakan tanda peradaban pertama di muka bu muka bumi itu peradaban Adam yang disebut Inna awala alina sila mubah. Mubarakah. agar kita selalu ingat ke sana karena Nabi Adam turun tandanya itu untuk mengingat kita bahwa kita ini akan pulang ke kampung halaman dan untuk mengingat bahwa kita ini alien yang pertama itu aja manusia ini alien pertama karena turun dari langit ya makanya karena alien, ya rakusnya luar biasa, pinternya luar biasa wak, memimpinnya luar biasa dan bentuknya paling bagus Wong. alien kita ini makhluk langit, makanya bentuknya ya berbeda dengan kambing makanya kita disebut aksani, takwim bentuk terbaik kambing dari dulu mulutnya begitu, kalau lapar mbak ee, eh, eh, kalau pengen kawin mbak oh, oh, itu dari dulu tapi mulut manusia bisa ngomong, bisa bak tidak bunyi pun bisa ngomong. Doakan sanitaku, tangannya paling baik. Tangan monyet kalah sama manusia, tangan monyet nggak bisa, kute utek kupel nggak bisa. Kupel nggak bisa, tangan manusia bisa, ini aksanitaku. Bahkan bisa ngomong. Hmm. <tuh> <tuh> Lah inilah kat aksani takwim, tapi aksani takwim kita ini sudah berbeda-beda di zaman Rasulullah. Sudah pesek, masih cakep, macam-macam aksani takwimnya. Lah kita kebagian aksani takwim Indo. Ini saya minimalis begini. Nah maka agar manusia itu tidak lupa walaupun berbeda-beda dulunya tetap satu. Jadi pelajaran Bhinneka Tunggal Ika itu itu sebenarnya pelajaran Islam pertama kali dulu. Walaupun kita berbeda-beda, kita dulu punya nenek moyang yang satu Nabi Adam Siti Hawa. Siti Hawa dan pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa disimbolkan dalam satu bentuk namanya Jabal Rock, Makanya kita ini disuruh tengok Jabal Rockma kalau pergi ha, haji untuk mengenang masa lalu nenek moyang kita sah. Satu mau jadi Cina ya dari situ nenek moyangnya, mau jadi Arab ya dari situ, jadi Eropa juga dari situ, jadi Indonesia juga dari situ. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan ukhuwah Basya Ria Ini Islam ini sudah disiapkan untuk menjadi makhluk masa depan Untuk tidak tersandra oleh masalah masa lalu Jadi untuk menjadi manusia masa depan Allah sudah bikin resolusi Agar kaum muslim tidak disandra oleh masalah masa lalu Makanya kita cuma diminta untuk saling pengertian gitu aja Arab ya kita pengertian lah Cantik ganteng gak usah emosi Karena gak ada air makanya dibikin cantik ganteng, biar kalau gak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng gitu aja ya kira-kira begitu, wong, gak ada dalilnya dan karena ini bukan rukun iman, gak usah dipercaya deh wong, itu li agar kalian saling pengerti pengertian, cuman orang depak memaknai saling mengen, mengenal, kurang pas kalau menurut saya bahasa saling mengenal untuk ta'aruf itu gak pas karena apa? bahasa Indonesia mati ketemu bahasa Al-Quran ini biasa dalam rumus ilmu linguistik itu ada begitu Kekalahan satu bahasa karena kalah tua. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kalah tua. Makanya bahasa Indonesia nggak sanggup menterjemahkan kunduran nggak bisa. Nggak bisa. Dia mati dia. Pencirit itu udah nggak bisa. Iya. Ini dalam tataran ilmu linguistik memang ada masalah. Makanya ketika bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab mati, ditaro bi makna saling mengen mengenal, bukan saling pengertian karena kalau mengenal itu bisa menjadi masalah saya mengenal tikus tapi pengen mukul kepalanya aja saya kenal ular tapi pengen bunuh aja Magalita Arofu adalah saling pengerti pengertian Eropa tinggi besar rambutnya merah kita pengertian aja karena di sana musim dingin kalau dibikin kecil kedinginan mah mati itu aja makanya mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia karena kehilangan ultraviolet Pigmen kulitnya berubah, maka dia lari ke negeri tropis untuk berjemur maka sesungguhnya ketika mereka ke sini itu berjemur, bukan porno, grafi. kita aja yang ngeres <tuk> <tuk> maka siapapun pemimpin dari Unibro nanti yang lahir tolong, gak usah bikin syariat khusus mengatur turis harus pakai jilbab, gak usah ini pengertian dasar orang Eropa kalau musim dingin tanpa daun karena rontok di musim gugur Makanya bulan Desember ketika tidak ada daun, Natal menggunakan daun cemara, karena hanya daun itu yang tidak rontok. Makanya tidak usah heran kenapa Natal pakai daun cemara, karena itu yang tidak rontok. Bukan saking hebatnya daun cemara. Seandainya Natal asli Malang bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya takmir masjid Raden Fatah tidak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? jadi Islam itu sudah dipersiapkan betul untuk menjadi manusia masa depan Afrika kenapa hitam gosong Tidak usah emosi Allah menitipkan singa di Afrika dibikin putih dikejar singa kelihatan lah kalau hitam tengkurep udah dianggap kayu kebakar udah gak kelihatan Cina kenapa tembem sipit karena di sana ada musim dingin, salju turun mataharinya keluar, silaunya luar biasa, lama-lama ya begini silau Indonesia kenapa kecil-kecil, pesek-pesek dan minimalis? Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indo Indonesia. <tuk> nah, itu, itu aja kita diminta pengertian aja, lihat agar pengertian. Ini Islam dipersiapkan dialektikanya. Makanya Islam ini makhluk masa depan betul. Jadi kalau sudah lihat Jabal Rohmah kok nggak mengerti perbedaan antar bangsa dan perbedaan manusia? Ini pasti kajinya martut. Eropa apa dikasih bekal itu? Tidak. Bagi Eropa ras terbaik adalah ras Arya. Ras Arya ini ras terbaik, kulit putih terbaik. Makanya ketika Christopher Columbus terdampar di Tanjung Harapan, menemukan orang Afrika, dianggap bukan manusia. Dianggap ini adalah neraka yang dibiarkan oleh Allah, karena kejahatan di dunia dibalas oleh neraka, dibakar tapi tidak boleh mati agar bisa disiksa lagi. Orang kosong dengan rambut hitam adalah bukti neraka itu ada. Makanya Christopher Columbus menembaki orang Afrika Dan bahkan kemudian perbudakan dimulai dari Afrika Hampir seluruh perbudakan dimulai dari Afrika Maka Afrika ketika menghindari perbudakan Maka konsep kecantikannya berbeda dengan orang lain Tanpa bibir itu cantik, tanpa telinga itu cantik Karena dipotong untuk menghindari perbudak perbudakan Dan cerita perbudakan dari Afrika yang paling mengerikan adalah cerita amistad di mana manusia Afrika dikapalkan dalam satu lambung ditumpuk seperti kayu yang mati dibuang di laut yang selamat dijadikan budak di Eropa. Peristiwa Amistad adalah peristiwa kemanusiaan yang tidak bisa dihapus sampai hari ini. Dan Amistad akhirnya meninggalkan satu keindahan yang kita bisa rasakan dalam duka mereka menciptakan musik yang dikenal dengan musik akapela. Musik akapela akhirnya didekonstruksi oleh orang Eropa menjadi musik jazz, menjadi musik kelangenan. Musik jazz kemudian diadaptasi lagi di daur ulang menjadi musik blues yang dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock. Ketika masuk Indonesia berubah menjadi rockdut. Eh, ini ya. Orang Eropa masuk ke Indonesia tidak pernah memandang kita adalah manusia. Karena bagi mereka di luar ras Arya adalah bukan manusia dan pola pikir itu tercetak bahwa selain manusia adalah keturunan monyet dan monyet tertua ada di Nusantara namanya pitekantropus erectus suluensis dan wajagensis makanya kemudian Belanda memperlakukan orang Indonesia tidak lebih dari manu, manusia itu harus kita pahami makanya di pulau Jawa Belanda menyebut orang Jawa dengan sebutan koe n koe koe adalah munyuk karena alat, -alat anak monyet namanya mu munyuk. dan dia tidak punya hak konstitusi makanya orang Jawa Timur jarang yang menyebut kowe tapi kon iso dikong, iso di kong -kong. meningkat dikit yang punya hak konstitusi namanya sampean karena kaki penjenengan kang jumeneng sinuun kang dimintai ngarsot dalam yang berdiri di depan manu, manusia makanya jangan sebut temannya koe karena itu tinggalan Belan, Belanda karena kita disebut tropus wajagensis soluensis wah ini jadi resolusi itu sudah dibuat maka dialektika kebangsaan Islam itu dialektika masa depan Kemudian sejarah manusia ini hampir punah dan hilang. Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mencari jejak itu dan jejak itu akhirnya ditemukan di sebuah lembah. Ketika jejak itu ditemukan Nabi Ibrahim cuman melantunkan sebuah doa, Rabbana ini askantu minghuriyati biwadin ghairidzizar in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimush sholata wa ja'al abidata minan nasita ta'bi ilaihim warzuqhum minatsamaratil Yashkurun karena jejak ini ditemukan oleh Nabi Ibrahim, maka seluruh manusia bersepakat bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Ambiya wal Salin. dan sampai hari ini Nabi Ibrahim dikenal oleh seluruh manusia dengan nama yang berbeda. Ada yang mengenal Ibrahim dengan istri Syarah, ada yang mengenal Abraham dengan istri Sarah, ada yang mengenal Brahma dengan istri Saraswati. Orang Hindu mengenal Brahma istrinya Saraswati. Sara orang Ibrahim mengenal istri Sarah, mengenal Abraham istrinya Sa, Sarah. Sudah selesai di situ ada resolusi konflik. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan dua jejak kelahiran yang satu berputra namanya Ishak, yang satu berputra namanya Isma, Ismail. Dari Ishak lahir Yakub atau Israel, dari Israel melahirkan sebuah bangsa namanya Bani Israel, Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa melahirkan peradaban Yahudi, dari situ lahir Aisyah melahirkan peradaban Nasrul. Nasrani dan dari Islam melahirkan dan dari peradaban Ismail punya Nabi Muhammad s.a.w. Wasallam peradabannya Islam yang satu berpusat di Masjidil Haram yang satu berpusat di Baitul Maqdis maka harus ada resolusi konflik resolusi konflik itu diselesaikan oleh Allah dengan mengangkat Rasulullah ke langit minal masjidil haram minal masjidil aqsa ini luar biasa persiapan Islam untuk menjadi agama masa depan dan agar simbol Ibrahim tidak hilang, maka kaum muslimin jejak Ibrahim diadakan dan dibiarkan utuh dan untuk dinapaktilasi. Bekas Nabi Ibrahim diabadikan dalam sebuah batu namanya makom Ibrahim. Jejaknya Nabi Ismail diabadikan dalam sebuah bentuk namanya hijir Ismail. Lari-larinya Siti Hajar diingatkan dalam sofa dan marwah, lempar setan dalam jamarat ulawus, po'akobah, dan begitu seterusnya. Dan kaum muslimin mengambil alih simbol itu dengan ibadah A, ibadah haji makanya biar kaum muslimin yang paling akhir tidak lupa dengan Ibrahim dan keturunannya maka resolusinya minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa dan di situ kaum muslimin disuruh sholat dan di dalam sholat kemudian ada titik di mana kita harus rela antar perbedaan dengan satu saudara yang berbeda agama yang muslim dengan cara islamnya yang yahudi dengan cara yahudinya yang nasrani dengan cara nasra nasraninya maka kemudian Islam ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu Udo'o ilah sabili rabbi gabil hikmah ajak yang baik kalau nggak bisa ya sudah doakan karena sholat mengajarkan doa juga untuk mereka yang tidak bisa diajak doa itu dikenal dengan Kama solai ta'ala sayyidina ibrahim wa'ala sayyidina ibrahim Kama barok ta'ala sayyidina ibrahim wa'ala sayyidina ibrahim luar biasa sejak masa lalu tidak menyandra kaum muslimin karena muslimin kaum muslimin disiapkan untuk menjadi makhluk masa depan dan hari ini ketemu semuanya di era milenial ini ketemu antar bangsa orang Jepang tidak perlu datang ke Malang tapi mic-nya hari ini saya pakai untuk pengaji pengajian orang Jepang tidak datang orang Korea tidak datang tapi Samsung-nya kita pakai setiap hari kita tidak perlu kedatangan orang Yahudi tapi kita pakai uang yang dulu dikeluarkan oleh satu sistem yang namanya perbankan yang dimulai oleh Rothschild Rockefeller ketika dia membuat sebuah bank namanya Bank Devisa New York yang akhirnya menjadi bank yang paling berguna dan diandalkan oleh Amerika berpusat di Wall Street, Amerika yang mengontrol seluruh sistem perbankan dunia. dunia. Sehingga kita kalau pergi haji pun harus menggunakan sistem perbankan karena uang tidak mungkin dititipkan sama pilot atau kondektur bisa dok kondekturnya ini mana ini ini dunia baru dunia masa depan kaum muslimin sudah diselesaikan kita nggak bisa pergi haji dengan sederhana tanpa bantuan orang yahudi karena uang yahudi dan pemikiran yahudi mampu membuat buing dan air airbus dan kita menggunakan pesawat sehingga kaum muslimin kalau pergi haji tidak perlu berenang perempuan-perempuan kita sekarang menjadi cantik karena ditolong oleh sistem farmasi farmasi muka sama farmasi bau yang ada di Prancis yang namanya bedak sama par parfum bedak malang ketinggalan zaman karena beras ditumbuk, belonteng semua ini masa depan baru, ini dunia para kiai ketika pakai peci maka para kiai menggunakan peci buatan Cina ada banser, ada polisi semua dibordir sehingga ada orang tahu ini polisi, ini banser Kenapa dibordir? Ya karena kita biar tahu ini simbolnya siapa Mesin bordirnya yang nyiapkan Cina Namanya mesin butterfly <laughs> You know <laughs> Lampu menjadi terang pekerjaan Thomas Alva Edison Kita punya sistem kerjaan Newton Sehingga kita punya listrik dan segala macamnya Kita bisa menemukan dunia baru dengan sistem etalase-etalase Pengetahuan yang luar biasa ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Einstein. Ya kan? Loh, ini dunia baru dan kita saling make. Makanya kaum muslimin tidak usah terlalu heran kalau kita hari ini bersatu. Maka Rasulullah hanya berpesan, mayyuridillahu bi khairan siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. lah khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia enggak sempurna, makanya kebaikan manusia enggak bisa berdiri sendi sendiri. Sendiri enggak bisa kebaikan manusia berdiri sendiri. Hari ini pengajian ini baik. Siapa yang paling baik? Saya udah enggak usah protes. <tuk> <tuk> Jadi, kalau pengajian ini baik, yang terbaik siapa? Saya sudah enggak usah pakai protes. Dikasih mik, dikasih minum, ditunggu, disambut, acara tidak mulai. Kalau saya belum datang <tuk> karena saya orang paling baik. Iya nggak usah protes. Tapi karena kebaikan saya itu nggak bisa berdiri sendiri, maka saya nggak boleh mengaku yang paling baik. Saya menjadi baik karena ada Pak Rektor yang mengizinkan masjidnya dipakai pengaji, pengajian. Nah kalau sudah baik itu bagusan saya apa Pak Rektor? Ya ribut dua. Ada yang bilang ya Pak Rektor. Katanya. Ya saya bilang nah kalau saya nggak datang ya Pak Rektornya jelek. <laughs> itu baru dua kebaikan sudah ributnya luar biasa. Apalagi kalau sampeyan ikut-ikutan, kebaikan karena kami, Kiai. Nah, kenapa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak datang, bukan pengajian, nah terus apa? cekson ini susah, kita. <sukur> Loh. Nah, kita bisa duduk di sini karena apa? ada masjid yang bangun masjid siapa? unibro dapat duit dari mana? Dari negara. Maka kemudian Kiai jangan kemudian sembrono. Kenapa? Tidak boleh kiai ude-ude sesuatu yang terkait dengan masjid Masjid itu juga terkait sama rokok Loh iya kan? Masjid terkait sama rokok Karena rokok menghasilkan cukai 175 triliun, masuk APBN Dari APBN untuk bangun masjid Loh, iya tau? Maka kiai tidak sembrono, rokok haram nggak bisa karena kalau rokok haram cukainya haram masuk APBN APBN nya haram untuk bangun masjid masjidnya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa masuk masjid sini. Udah <laughs> ini ini loh Kiai Hasyim Asyari ketika melawan Belanda menggunakan rumus mantasahabi kau min minhum siapa yang menyerupai Belanda dia sama dengan Belanda makanya karena Belanda pakai uang gulden Akhirnya Kyai Hasyim disuruh bayar pajak pakai uang gulden, nggak mau. Kalau mau sapi ambil, kalau mau beras ambil, tapi kalau mau pakai gulden saya nggak mau, karena saya sudah mengharamkan apapun yang terkait sama Belan. Belanda. Lah orang sekarang lupa, haram rokoknya, cukainya mau, ini ndak istiqomah. Bang haram tapi pakai uang. Lo uang itu produksi bank bukan produk AUD. Maka kiai ulama-ulama kita ini selalu dianggap tidak revolusioner. Bukan karena itu. Karena kalau sudah mengambil hukum agama, konsekuensinya, konsekuensinya syar'i. Kalau konsekuensinya syar'i, konsekuensinya syar'i, nggak bisa macam-macam. Bang haram, nggak bisa. Kalau bang haram, baca Quran, haram. Karena seluruh percetakan Quran, utang bang dulu sebelum dibeli oleh negara. Jadi jangan sembrono ketika bikin hukum hak haram, kami gak suka, udah gitu aja gak nah, bisa ini lupa rektor makanya dunia ini kalau dengan sistem yang ini, makanya jadi aneh ini dunia baru eranya umat rasul Allah rasulullah ini, makanya kalau kita makan aja misalnya doanya Allah Mabarik, lana. kenapa mutakalim al-ghair bukan mutakalim wahta. Padahal seretan ya seretan sendiri. Karena makan itu nggak bisa sendiri. Yang nanam berbeda, yang bikin bumbu berbeda, yang bikin kompor berbeda, yang ulek-ulek berbeda, yang bikin coek berbeda. Kita nggak pernah ngerti ketika tukang coek itu bikin coek airnya kurang, dikencingi kita juga nggak paham. <tuh> <tuh> ini kehidupan. Makanya para ulama hati-hati betul ketika sudah terkait dengan umat Rasulullah akhirnya. Akhir zaman nggak bisa masuk gereja, kafir itu nggak bisa lagi. Cleaning service servicenya bagaimana? Tukang AC-nya bagaimana? Nggak bisa. Jangan begitu, makanya kiai-kiai santri ini kadang dianggap tidak responsif, tidak revolusioner, padahal sedang menjaga agar umat tidak terjebak pada keharaman yang lebih pan panjang. Jangan dikira semua tahu lah kalau urusan itu. Ini umat Rasulullah, umat milenial. Mile. Maka tantangan milenial jangan takut, urang anak bro Ketika dunia baru mengajarkan perbankan, di situ ada obligasi, di situ ada pertarungan finansial. Kita harus berada di situ untuk bertarung di situ. Jangan ketika gagap di situ, mundur, bang haram, kalah kamu dalam persaturan dunia baru. Akhirnya kalian menjadi kelompok informal, sibuk sana, sibuk sini bikin website, akhirnya menyebar uang sana, si. sana sini, sana sini. Itu duniamu, dunia kita adalah dunia farmasi. Bertarunglah di situ ketika gagal di situ, jangan mundur minum kencing on. Honta ini dunia baru, pertarungan-pertarungan nuklir, kamu gagal di situ, jangan mundur kembali berkuda dan memak, dan memana Ini era antariksa, ini era antariksa, orang sudah melihat rembulan, tinggal kapan pindah ke sana. Melihat Mars, kapan pindah ke sana? Mungkin enggak manusia bumi pindah ke berlua, ke angkasa yang lah. Yang lain jangan ketika gagal di situ, kamu mundur. Bakas lagi celana cingkrang dan bahas bakas cing, cinggot. Ini era yang sudah dibahas oleh orang-orang setelah Rasulullah. Makanya kalau mundur jangan terlalu jauh. Cara mundur biar tidak terlalu jauh, kita harus sadar bahwa kita ini generasinya ula, ulama. Ulama Generasi awal itu generasinya Rasulullah Orang yang ketemu Rasulullah namanya Soha Sohabat. Sohabat menyelesaikan problemnya sendiri Urusan jenggot, urusan celana cingkrang Itu diselesaikan di zaman Sohabat Ketika Sohabat pindah ke Madinah Ketemu dengan pasar baru ujung dari jalur sutra Ketemu dengan peradaban berbeda ya Rasul itu siapa? Kok jenggotnya kiri, apa, kumisnya kiri kanan jenggotnya 12 Oh itu Cina Utbul Ail maka sahabat Saad bin Abi Wakos melakukan perjalanan ke tanah Tiongkok. Pulang Rasulullah masih ada. Pulang lagi Rasulullah sudah tidak ada. Maka kemudian Saad bin Abi Wakos makamnya ada di Cina di daerah Huangsu kalau tidak salah. Lo ini lo. Sahabat ketemu dengan orang-orang culas. Ya Rasul di pasar ada orang culas. Ini niputok kalau berdagang. Oh itu biasanya Yahudi. Tengok aja cirinya ada orangnya tua giginya masih utuh rambutnya hitam jinggotnya nggak enggak ada lu kok gitu ya Rasul iya itu umar Nabi Musa dulu Nabi Musa mau dicabut nyawanya malaikat Israel ditempiling siapa itu ya Allah oh itu Musa kamu jangan macem-macem jangankan kamu aku aja dulu pernah dikomplain sama dia ya hati-hati makanya ya Musa nyawamu sudah expired waktunya dicabut tapi bilang dong jangan coba cabut iya rambutmu sudah putih kata temanku gigimu sudah rontok jenggotmu sudah semerawut oh kalau gitu ya udah cabutlah Nah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena tiga itu. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, nyukur jenggot, memperbaiki gigi. Agar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Nah itu sudah diselesaikan di zaman Sohabat. Maka Sohabat kemudian menjadikan lehyah atau jenggot untuk membedakan dengan orang Yahudi. Cuman masalah jenggot menjadi rame di Indonesia. Karena Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok itu aja yang lebih ribut. Dan kita bisa benarkan Kiai Said. Wah Kiai Said itu merespon orang. Ada orang di Jawa tiba-tiba mengatakan Wali Songo tidak, ah? tidak ada. Wali Songo tidak ada. Itu fiktif. Orang itu bernama Zainal Abidin jenggotnya segini. Maka Kiai Said mengatakan, orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Maksudnya orang yang mengatakan Wali Songo tidak ada itu. Akhirnya orang itu mengatakan hal yang sama. Kiai Said goblok. Orang penerus wali Songo mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok Padahal seluruh wali Songo itu berjenggot Lah katamu kemarin gak ada Bahwa sekarang ada dan berjenggot Baru satu tikungan udah kena berkat Sama kayak saya diundang seminar Untuk menyeminarkan Gajah Mada Muslim Dengan nama Gajah Ahmada Saya datang tapi saya gak mau ngomong Saya cuma membuka pembicaraan saudara-saudaraku aneh Saya gak mau ngomong kalau Gajah Mada itu bernama Gajah Ahmada. Karena bagi saya kalian aneh. Saya ini mendoakan orang mati. Kamu bilang tidak sampai bahkan musyrik. Lu kok sekarang kamu malah Islamkan orang mati? Tua <totik> <totik> <totik> <totik> Jadi era ini sudah diselesaikan. Kemudian era berikutnya menyelesaikan. Terus begitu. Ketemu dengan orang Romawi di Madinah. Komoditas Romawi yang paling bagus itu jubah. Cuman orang Mekah ini kalah gede sama orang Romawi. Makanya ketika pakai jubah Romawi, korsetnya begini, jadi medidi, terus belakangnya panjang sisanya. Ada yang bawakan. Maka kemudian menjadi terlihat sombong oleh Rasulullah, suruh motong, potonglah jubahmu, biar kamu tidak terlihat som, sombong. Makanya kemudian lahirlah konsep ish, isbal. Itu kan sudah diselesaikan di sana. Tapi orang-orang kadang tidak mau mengerti itu, karena tidak menggunakan manhat sohabat, tapi langsung kembali kepada Quran dan Sun dan Sunnah. Jadi nggak ngerti itu sudah diselesaikan oleh era Sahabat. Shoha, Jadi nggak ngerti itu sudah diselesaikan. itu sudah diselesaikan. Kembali pada Quran dan Sunnah. Itu terjadi di zaman Sayyidina a, Ali. Di zaman Rasulullah nggak ada masalah. Karena semua umat dimong mong di Kiai ini itu kan direktori sama Rasulullah ibaratnya begitu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Ketika Rasulullah meninggal, bingung semua. Ada yang mengatakan karena keributan politik, maka Rasulullah sampai tiga hari tidak dikubur. Itu adalah analisa bodoh, kalau menurut saya. Kenapa Rasul tidak dikubur sampai tiga hari? Tidak ada orang percaya Rasul itu meninggal. Jangan-jangan tidur, Wong Rasulullah naik ke langit aja nggak mati. Masa tiba-tiba mati, jangan-jangan nanti kita kubur hidup lagi. <gif> itu kegalauan kaum Muslimin, makanya nggak ada yang berani kubur. Jangan, oh Rasulullah itu enggak kayak kita. Kalau kita mati kan eh, gitu. Rasulullah meninggal itu dalam keadaan tersenyum seperti orang tidur. Karena seperti orang tidur semua takut mau dikuburkan, enggak ada yang berani. Ini jangan-jangan cuma tidur. Emang matinya yang lain. Gitu ya kalau itu jelas mati. Rasul itu seperti orang tidur. Enggak ada yang berani. Analisa orang-orang sekarang karena analisa pengen mengkaitkan kerusuhan dengan politik Rasul sampai dikubur, tidak, tiga hari tidak dikubur Karena apa? Rebutan kekuasaan? Bukan Orang takut mubur Rasulullah Karena orang sepertinya masih masih tidur begini Jangan-jangan nanti bangun apa Sampai akhirnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah memutuskan Ya sudah meninggalkan ada wasiat-wasiat Bahwa Abah Arab begitu Setelah itu zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman sudah ribut Zaman Sayyidina Ali sudah bertanya, ya Ali kenapa zaman Rasulullah itu tentram enak? Sayyidina Ali mungkin saking jengkelnya jawab, ya iya karena zaman Rasulullah muridnya kayak saya, lah zamanku muridnya kayak kamu. Gitu. <tik> <tik> oh itu, oh ibu kau kacau sudah. Akhirnya karena keributan-keributan, ada yang bikin, yaudah kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ketika kembali pada Quran yang Sudan sunnah ribut lagi kembali pada Quran yang satu ketemu Sitati Ayamin, yang satu ketemu Kun Fayakun, yang satu ketemu Inallah ala Qul in Qadir, yang satu ketemu Inallah ala Yuhayyirumabi hatta hati Yuhayyirumabi Al Fuzihim. Akhirnya ada umat yang dimong diopeni sama Gilan ad Masri ma'bad al Juhay ini dengan aliran akal namanya Qodah. ada yang diopeni sama Jaham Bin Sofan dengan aliran tak takdir. Ada yang mengatakan ya deh biar saya nggak ke sana kesini ke sini namanya murjiah sampai karena saking pusingnya Quran kok tambah ruwet akhirnya ada orang berani mengatakan ya karena Quran dunia maka yang asli itu di Lauhil makfud ini khudus ini makhluk orang yang berani mengatakan itu namanya Wasil bin Atha yang kemudian melahirkan konsep besar namanya Mu'tazilah dan Mu'tazilah itu ekstrim kenapa ya kalau orang baik ya pakai akal sampai Quran ya syukur nah kalau sampai nggak sampai ya salahnya goblok makanya dia nggak nyampe karena goblok, nah kalau pinter ya surga, nah, kalau goblok ya neraka lah tapi kan manusia ada yang kadang pinter kadang goblok ada 50-50, oh kalau itu tidak di surga dan di neraka, lah mana tempat rehabilitasi lah tempat rehabilitasi itu apa namanya? al-mangzi lah, al-mangzi lateng urusan-urusan seperti ini, ini sebenarnya semua sudah dilewati oleh para sohkabat apa? di generasi sohkabat, berbeda dengan generasi tabi'ain Makanya santri tidak pernah terjebak dalam perdebatan masa lalu karena santri selalu menjaga ada etape etape etape antara Rasulullah dengan umat um, yang ketemu Rasulullah namanya sahabat yang ketemu sahabat namanya tabi'in yang ketemu tabi'in namanya tabi'at tabi'in yang ketemu tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'at tabi'in nah, kalau kita ketemunya namanya Allah ulama lah itu kan maka suratul mustaqim itu dimaknai suratul wal balmur salin ini yang ketemu yang ketemu ya cuman sahabat makanya sahabat itu hanya orang Arab karena yang ketemu Rasul namanya Abu Bakar Umar Utsman Ali nggak ada sahabat namanya Joni nggak ada itu <s zones> nah setelah itu siratul siratul aulia baru kemudian siratul nah kita ini ketemu dengan siratul ulama karena kita ini adalah generasinya para ulama Ola, ma. maka kemudian runtutan yang panjang ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah sunnah, wal jamaah pertama Sahabat wal jamaah kedua tabi'in, wal jamaah ketiga tabi'in tabi dan kita wal jamaahnya ulah ulama makanya santri tidak pernah bermasalah karena tahu ini peristiwa, lah. yang bermasalah itu siapa? yang lupa dengan jalan yang panjang langsung kembali kepada Rasulullah. lalu mesti konslet semua kalau ini sudah terjadi dia lupa era madhab sudah dibicarakan, era tabi'in sudah dibicarakan. Makanya santri enak bahwa kita muridnya ulama, al ulama ambia ambiya, pewaris. Namanya pewaris kan dari ditanya dari mana warisanmu? Kalau sambil nanya saya dapat warisan dari mana? Dari orang tua saya. Orang tua saya diwarisi dari guru-gurunya. Diwarisi dari siapa? Dari Kiai Faqih. Kiai Faqih diwarisi dari siapa? Dari gurunya Kiai Abdul Hadi. Ya Abdul Hadi diwarisi siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Yes, Mas Arie, diwarisi siapa? Kiai Asari, Kiai So, Kiai Soleh, Kiai Khalil Lalu Kiai Asari dari mana? Dari Kiai Khairon Purwotati. Kiai Khairon diwarisi ilmu dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid Solo Murid siapa? Murid Kiai Abdul Halim Boyolali. Murid siapa? Kiai Sofian Tuban. Murid siapa? Kiai Jabbar Tuban. Murid siapa? Kiai Abdul Rahman Lasem. Murid siapa? Kiai Abdul Halim Benowo. Murid siapa? Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Dia murid siapa? Dari Sunan Kalijaga. Dia murid siapa dulu? Murid Sunan Bonang. Murid siapa? Murid Sunan Ampel. Bang Ampel murid siapa, Mbak Ibrahim Asmoro Kondi? Murid siapa? Saya cuma Kubro atau saya Jamaludin Al Khusay ini Al Kafir. Itu murid siapa? Said Muhammad. Murid siapa? Said Ahmad Jalaludin. Murid siapa? Said Abdul Malik? Murid siapa? Said Alawi Amil Fakih. Dia murid siapa? Said Ahmad Sohib Mirbat. Murid siapa? Said Ali Kholai Qasam. Murid siapa? Said Alwi. Murid siapa dia? Murid Said Muhammad. Dari mana dia dapat? Dari Said Muhammad Alwi. Dia dari mana? Dari Said Aisyari Said Ubaidillah. Murid siapa? Said Ahmad Al-Muhajir. Murid siapa? Said Aisyah. Murid siapa? Said Muhammad. Dia dari mana? Dari Said Ali Uroidi. Murid siapa? Said Ja'far Sadiq. Murid siapa? Said Bakir. Murid siapa? Said Ali Zainal Abidin. Dari mana? Dari Sayyidina Hasan dan Husain dan dari mana? Dari Sayyidina Ali. Nah, ini dari siapa? Langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mempersoalkan ini ini ini ini. Lah kebetulan kita ini di sini. Para ulama keluar dari Arab, para sahabat keluar. Keluar dari Madinah ketemu orang Persia. Orang Persia agamanya maju sih cerdas-cerdasnya luar biasa. Punya negara besar namanya negara Persia. Lah rajanya siapa? Rustum. Orang Jawa mengenalnya Rustam. <laughs> Yang masuk ke situ Sayyidina Ali, enggak ribut tapi pelan-pelan Sayyidina Ali punya sikap yang baik Raja Rustum tertarik mengambil menantu Sayyidina Hussein akhirnya Sayyidina Hussein diambil menantu Raja Rustum lahir Sayyid Ali Zainal Abidin nah, dari situ terlihat ada peradaban baru nuansa baru orang dulu di situ di Persia orang Majusi Majusi menyembah api dalam ilmu pengetahuan modern disebut Zoroaster Zoroaster itu nabinya bernama Zarathustra ajarannya nihilisme Tuhannya dua, yang Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda Oleh Al-Quran disebut Majus atau Maju, Majusi penyembah api Tapi api Majusi kalau disembah, ditaruh di bangunan yang sangat tinggi namanya Manaro Begitu masuk Islam, mereka tidak menghilangkan Manaro, cuman menghilangkan api Manaro ditaruh di depan mas. masjid, dunia Islam melihat Manaronya Majusi yang masuk Islam di depan masjid bagus Maka seluruh dunia Islam berlomba-lomba mencontoh membangun mana Manaro itulah yang kemudian dikenal dengan nama menara sampai malang namanya Meno, Menoro. <tik> ini dunia baru ya, dan disitu terjadi kekacauan kekacauan yang luar biasa kenapa Sayyidina Husein terbunuh seluruh cucu Rasulullah dibantai pada tanggal 10 asyur, Asyura maka kemudian seluruh dunia Islam berduka Termasuk di Indonesia, Asyuro diambil ekornya namanya Su Suro Makanya bulan Asyuroh karena itu bulan duka, makanya orang Indonesia tidak mantu. Tidak menikahkan anak di bulan suro Tidak mantu, bikin bubur merah putih, bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Kemudian bikin santunan anak, ya tim. Di Jogja puter beteng tidak ngomong, ini bulan duka jangan terlalu banyak mulut. Di, di Solo, kalau muter beteng kemudian ngikuti kebo kia islamet kebo nya ee, eh, diusap-usapkan ke ketu, tubuh dan itulah yang kemudian menghasilkan budaya jangan bersolek karena ini bulan Ashura, bulan Suro lah orang Jawa itu kalau kepanjangan kan diambil ekornya aja Zainal Abidin, Bidin Zainal Arifin, Ipin Muhammad, Mat itu kan biasa, Mat Ali, Mat Karim <guluh> Mat Solar <guluh> lah tapi bagi orang yang tidak mengerti ini kena korban hoak apa hoanya? orang Jawa tidak mantu di bulan suro karena hormat menyuruh gitulman mantu ini hoak hoak dari mana hoak dari Belanda ketika Belanda menyuruh orang seorang santri yang kere yang tidak punya kekayaan apa apa nggak tahan akhirnya ikut Belanda namanya Abdullah atau Abdullah dia disuruh nulis dua serat yang satu serat darmokandul kadolo, kadolo yang satu bernama serat sabno Noyo genggong, Sabtu Palon Noyo genggong dibuka dengan cerita yang nyerang Majapahit adalah Raden Raten Fatah, mumpung ini namanya masjidnya Raden Fatah. Ya, yang nyerang Majapahit itu Raden Fatah, artinya dia anak durhaka karena menyerang bapaknya bukan. Yang diserang Raden Fatah adalah Girindrawardana, musuh Brawijaya V. Kenapa Girindrawardana memusuhi Brawijaya V? Karena Girindrawardana adalah cucu dari orang yang bernama Jayakat. Jaya Tuang. Jaya Tuang itu siapa? Yang bunuh Kertanegara. Dan Jaya Tuang dibunuh sama menantu Kertanegara yang namanya Wija. Wijaya. Yang akhirnya ber bergelar Berawi Jaya di sini. Hebat dia, istrinya empat Iya, sarjana rektor. Tapi nggak boleh kalau Pak Rektor ini orang orang gini. Iya mewahitin, <laughs> enggak nah itu Nah Brawijaya mendirikan Maja Pahit Punya anak namanya Jaya Negara itu. Tapi Jaya Negara direbut sama Kuti dan Semi Kemudian Kuti Semi dibantai oleh Tribuana Tribuana punya anak hayam buruk Hayam buruk melahirkan generasi berikutnya Termasuk Brawijaya 5 li, Jadi ini Ini dan di era-era Majapahit inilah bangsa, -nusan, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, punya kerajaan Majapahit di era ini yang mampu menaklukkan dua pertiga dunia. <tuk> yang mampu menaklukkan dua pertiga dunia, ini luar biasa. Jadi bangsa ini bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Di semenanjung Korea Selatan ada provinsi namanya Gimhae yang buka hutan dan diakui sebagai pendiri pendiri provinsi Gimhae itu orang Jawa namanya Surowareng. nggak ada Surowareng orang Korea Selatan. cepat <SILENGALAN> besar. itu nah itu dibalik ceritanya. Lah siapa sih anu Jaya Katuang itu kok begitu dendamnya sama keturunan Majapahit Jaya Katuang adalah keturunan Kertajaya Kertajaya adalah Raja Kediri yang dibunuh oleh Kenaro tahun 1222 pada Perang Ganter Kenaro mendirikan Singasari Singasari melahirkan Kertanegara mampu menaklukkan Mongolia Bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara Jadi jangan menganggap kita bangsa kecil Gitu lah lah itu dibalik sama si Sabdo, kalau ini yang nyerang majapahit pahit adalah Raten Fata yang kedua adalah serat darmogandul kadolo, Lucu ini serat purno darmogandul yang maksud darmogandul artinya telur dua itulah, gandul dimana? di mana di kadolo co, itu gadol melonco, olok-oloknya orang Jawa kalau Islam itu sunat, katu le melonco nggak ada kulitnya, maka darmogandul kadolo kalau sempurna hidupnya harus ketemu dengan Dewi Perjiwati, Farji adalah dalan bayi kan gitu. Nah saat mencari Dewi Perjiwati melewati Laut Selatan ketemu Roro Kidul Mantu di bulan Su Suro makanya orang yang menganggap turang ini tahayul bahwa orang Jawa karena menganggap Roro Kidul Mantu korban hu -huwa. <tik> <tik> nah. <tik> jadi kemudian inilah menjadi cerita sejarah besar bahwa cucu-cucu Rasulullah yang di sana kehilangan tanah, ah? tanah air karena diusir dari jazirah sana enggak punya lagi maka nggak punya Madinah terusir ketemu dikit dibunuh sama keluarga Yazid bin Mu'awiyah. iya maka kemudian menjauh keturunan ini sampai kemudian Said Ali Zainal Abidin pun anak Said Bakir Said Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far, saat so, Sayyid Ja'far itu sudah nggak kuat di sana maka curhat sama kakeknya. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashqilil zalimin biz zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aku udah gak kuat mbah gitu. biarlah orang yang rusuh itu ditempur sama-sama orang rusuh wa akhrijna min bayn keluarkan aku dari orang-orang seperti ini maka menjauhlah punya anak namanya Said Ali Uraidi menjauh punya anak Said Muhammad menjauh punya anak Said Aisyah menjauh punya anak Said Ahmad al Muhajir yang ijrahnya luar biasa jauh maka berkelal al Muhajir Punya anak saya tidak punya anak Said alwi, punya anak alwi, Muhammad saya said Muhammad punya anak said alwi, punya anak said ali Muhammad saya punya anak said anak tak Alawi punya anak said anak amil Abdul punya sampai said punya malik sampai mongol punya sampai said punya anak sampai campa Muhammad sampai said punya Muhammad sampai pasai punya anak said tak al Muhammad saya tak punya anak saya Ibrahim alwi, punya anak said ibrahim Muhammad dipindah tuban punya anak saya tak sunan Muhammad saya lah ini maka kemudian ketika ketemu dengan bangsa baru karena pengalaman pahit di sana ketemu dengan bangsa nusantara yang sangat maju maka para ulama ini tidak ribut nabrak macam pahit mati karena ini negara kuat, negara besar, secara ekonomi mapan, secara politik mapan, secara agama mapan, seluruh peradabannya maju dan susah untuk diceritakan surga. Kalau diceritakan surga air mengalir nusantara air mengalir di mana-mana. Diceritakan tentang perempuan yang indah dinikahi banyak. Orang Jawa susah kalau punya istri banyak karena istri satu aja cerewetnya luar biasa. Kenapa? Karena perempuan di sini mandiri. Di arah perempuan tidak mandiri karena urusan kehidupan tergantung laki-laki berburu laki-laki berperang laki-laki. Di sini hampir seluruh pekerjaan malah perempuan, metek teh, metek kopi, ya malah perempuan. Makanya perempuan ditinggal laki-laki di sini mandiri, nggak ribut karena bisa hidup tanpa laki. Laki paling kalau beranak aja ya nggak bisa. Maka jadi mandiri. Ceritainin surga dari susu, orang sini nggak suka minum susu. Diceritain madu, di setiap luang ada madu di sini. Maka kemudian yang dihadapi adalah bangsa yang besar, bangsa dengan dialektika yang sangat maju. Makanya jangan pernah membayangkan bangsa ini bangsa kecil. Eropa punya kisah cinta yang namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Bangsa kita punya kisah cinta Andi-andi lu, lumut. Panji Asmoro, bangun. Di sana punya perempu, punya laki-laki yang kuat namanya Samson. Di sini punya laki-laki yang kuat namanya Bantung Ponto. Di sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Di sini punya bawang putih, bawang meh, merah. Di sana punya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti. Nyuriti, mengapa beda <tuh> Jadi jangan kemudian kita ini selalu dikatakan bangsa jelek, bangsa jelek, bangsa jelek. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya, hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kemudian logam dimusrikan keris yang dilebur dengan suhu 15.000 derajat yang Jerman sampai hari ini nggak sanggup dimusrekan logam-logam dibitahkan akhirnya kita kehilangan metalurgi dan kehilangan ilmu bertambah pertambangan Unibro tidak boleh menjadi korban bua seperti itu <tuk> ya. harus maju tidak boleh Unibro ini masa depannya di sini ini di kepala kepala kita ini jangan takut dan jangan mundur karena apa? Kita sudah tahu ini, sudah diselesaikan generasi ini. Makanya ahli sunnah wal jamaah menjadi penting dipegang oleh kaum musli. muslim. Dari sana membawa cara-cara beragama persis kayak Rasulullah. Bawa baju Rasulullah namanya jubah. Jubah dianggap oleh para ulama wali dulu baju syar'i. Maka ulamanya bisa pakai baju syar'i. Tapi yang di kampung-kampung nggak mungkin pakai baju syar'i. Makanya kemudian baju syar'i yang namanya jubah dipotong. Potongan syar'i namanya syar'on. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punya nyango, maka Syar'un jadi sa, sarung, saruan jadi saru, Syarungan Hanya nah, Ini ini cara karena di sana sudah kehilangan tanah air maka di sini jangan ditabrak. Di sana disebut ulama, syeikhun, ustazun, al alim, al fadil, al karim, ibnul karim. Begitu sampai sini sederhana disebut Kiai. Kiai itu bahasa lokal dan para ulama dulu berkompromi terima disebut kiai yang harus berkompromi dengan kebu kiai selamat tombak kiai Pleret, keris kiai sengkelat bahkan kiai guntur madu tapi tetap mandiri dengan kiai ha? kita biasa jadi kita ini punya bangsa jadi kita rukun makanya kiai rukun karena bineka. para tilmi dan murid dan rukun dalam bahasa san, santri dan sampai hari ini kerukunan itu terjaga hanya di Indonesia Ya Rukun sama Honda hanya di sini Hondamu apa Mio itu hanya di sini hanya di sini minuman botol rukun dalam nama Aqua hanya di sini mie instan rukun dalam nama Sarimi hanya di sini seluruh pompa air rukun dalam nama Sanyo hanya di sini seluruh pembalut rukun dalam nama Softtek itu di sini udah biasa hanya di sini itu ini di Indonesia rukun Makanya kemudian para ulama punya konsep merukunkan ini tanpa membentur. Akhirnya kemudian kehilangan tanah air ini, Islam harus punya bangunan baru. Maka lahirlah sebuah bangunan baru di mana Raja dan Hamba sebagai struktur yang disepakati di Nusantara, mulai dibikin struktur kecil di tengah antara Raja dan Hamba. Struktur itu dikenal dengan nama Musyarakah yang akhirnya menghasilkan bahasa masyarakat lah kalau sudah masyarakat jangan raja jangan hamba saling menindas tapi hidup saling bertanggung jawab konsep hidup saling bertanggung jawab tawarannya adalah dari Rasulullah kulukum ra wa masulun an maka hidup bersama dalam musyarakah. orangnya disebut roiyah ra atau rakyat akhirnya raja dan hamba melebur dalam konsep roiyah dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah Untuk menyebut warga bangsanya dengan sebutan raya hanya ulama Indo-Indonesia yeah. Ada yang lain Tapi ulama gak marah harus dihapus semua gak? Yang kawulo masih boleh bilang kulo Yang hamba masih boleh bilang ambu, Yang abdi masih boleh bilang abdi Yang saya masih boleh bilang saya Masih boleh Jadi gitu lah terus kemudian ra'ia kalau ngumpul Al-Qur'an menjelaskan wasyawarhum fil amri maka kemudian lahirlah lahir konsep musyawarah. Ah, nah kalau musyawarah jangan menang menangan sendiri Al-Qur'an mengajarkan tafassahu fil majalis maka ruang musyawarah namanya maj majelis. ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursi samawat maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Sunan Ampel nata ini semua, Datuk Ribandang dikirim ke Sulawesi, Aryo Abdillah dikirim ke, ke Palembang, Atib Dayan dikirim ke ke Kalimantan. Kalimantan Lahirlah sistem rohiah, sistem musyawaroh, musyarakah. Kemudian ini bersatu Belanda datang, dilawan secara bersama-sama. Belanda pergi, daerah yang merupakan konsep para wali bersatu dalam sebuah nama wilayah. Artinya al wali meninggalkan wilayah dan wilayah itu dinamakan negara kesatuan Republik Indo Indonesia. <tuk> Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa? Apa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara Tapi kenapa Nusantara yang puluhan bangsa Mampu bersatu dalam satu negara Karena ada san Santri ada kia, kia Ini jawabannya Dan kalian menikmati itu hari ini Siapapun apapun aliranmu Menikmati itu Yang Nasrani yang Hindu yang Buddha Yang Islam menikmati itu semua Pada konsep besar bineka tunggal Ika, makanya kita pakai merah, pu? putih, penyelesaian kita antar bangsa pakai panca. Sila, makanya jangan kau bawa sistem penyelesaian bangsa lain menggunakan dibawa ke sini. Perdebatan penyelesaian bangsa setelah Bung Karno, zaman balai pustaka, apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Tidak bisa, lahirlah sebuah novel yang kemudian dikasih judul "Salah Asuhan". As apakah akan diselesaikan dengan cara Arab? Tidak bisa, lahirlah novel di bawah lindungan Kak. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia full? Tidak bisa, kenapa? Lahirlah novel namanya Siti Nurbaya Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda? Lahir tenggelamnya kapal Vander der, van der Apakah mau diselesaikan itu? Nah sekarang banyak yang menganggap bangsa ini sakit, ini sakit Tiba-tiba membawa penyelesaian dengan cara dari luar Makanya aneh Membawa khisbut tahrir ke Indo Indonesia itu aneh Hizbut Tahrir didirikan oleh Tati Yudin an Untuk menjadi problem solvingnya bangsa Filistin Dan itu gagal di Filistin Maka kenapa kau bawa produk gagal masuk ke Indo? Indonesia Jangan Ikhwanul Muslimin Kemudian mau dipakai menyelesaikan problem Indonesia nggak bisa Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Albana Sebagai problem solvingnya orang ma Mesir dibawa ke Indonesia di sana gagal, Morsi digantung. Aka akan kau selesaikan untuk Indonesia? Nggak mungkin. Kita bukan tipologi sana. Kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita pakailah problem solving nusantara, cara-cara Indonesia. Kemudian filsuf tahrir yang merupakan khilafah tahririah, ya, akhirnya nggak laku biarlah aku dihubungkan dengan khilafah alamin hajin nubu'ah khilafah alamin hajin itu adalah alamat usaha dia datang bersama hari ya, kiamat kalau khilafah tahririyah itu bikinan takyudin anabhani maka biar seolah-olah takyudin anabhani dengan khilafah tahririyah nyambung dengan khilafah tahririyah yang bagian dari tanda kiamat maka ada yang selalu mengatakan kiamat sudah de dekat masih jauh, masih ada santri santri kalau zikir bunyi maka yang tidak ngerti bisa dengar meniru menirukan pakai speaker yang jauh bisa dengar meniru, menirukan nah yang lain cuma diam nah yang gak bisa zikir sampai mati juga gak bisa fikir gak dengar apa-apa strategi luar biasa makanya jangan kau sebut negeri ini Itu loh. maka karena konsep besar adalah wilayah maka santri yang merupakan tinggalan para wali begitu bangsa ini harus memilih sikap apakah sikap memilih dasar Islam ataukah sikap memilih dasar bangsa dan negara Kiai Hasyim Asy'ari memilih sikap bagaimana membangun bangsa dalam ketuhanan yang maha esa meninggalkan yang namanya dan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ketika bangsa ini diganggu, kenapa karena apa? Karena kedatangan bangsa yang akan mengganggu bangsa, kesadaran wilayah, kesadaran musyarakah, kesadaran bahwa ini adalah tinggalannya para wali harus dipertahankan. Maka ketika Belanda datang Kaum muslimin melakukan perlawanan Dan perlawanan itu diambil alih oleh santri Dengan bikin keputusan yang sangat syari Namanya resolusi jihad Tanggal 22 Oktober tahun 45 Meledaklah 22 Oktober perlawanan santri Dan dari 22 Oktober lahir 10 November, November. Tanpa 22 Oktober tanpa resolusi jihad Tidak ada yang namanya 10 November November Maka 10 November hari pahlawan 22 Oktober hari santri Indo nggak bisa. lah kenapa bermula dari mana? dari merah putih. berawal dari merah putih. dulu merah putih paling dibenci sama Belanda karena mempersatukan. Kiai santri akhirnya tidak bisa mengibarkan merah putih depan rumah. kibarkan di atas rumah kalau mau bangun. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu. Belanda curiga tiangnya dikasih kayu. eh dikasih dikasih bambu. eh dikasih padi. masih curiga dikasih pisang. masih curiga dikasih kelapa akhirnya datang ke situ bawa makanan tumpeng sama ingkung doanya Allahumma barik Allahumma barik maka datangnya tumpeng ingkung dikenal dengan nama barian Allahumma barik Allahumma barik akhirnya makanannya habis padinya mengering tepunya mengering pisangnya rontok kelapanya rontok yang tersisa tinggal merah putih ini perlawanan kami mencintai persatuan lewat bendera merah putih tapi oleh belanda akhirnya ditambah biru santri ngamuk disobek begitu disobek mereka ngamuk semua dan yang paling bertanggung jawab adalah santri 22 Oktober resolusi jihad menghasilkan peristiwa 10 November di Surabaya. Surabaya Makanya bagi anak milenial Kadang merah putih hanya berharga rp ribu Tapi santri yang menganggap ini bagian dari perjuangan nenek moyangnya Mempersatukan Nusantara Maka merah putih berharga nyawa Ribuan nyawa Sekarang merah putih tidak minta darah dan tidak minta nyawa Hanya kita minta diangkat oleh tangan kita kiri. Bagi anak milenial yang nggak mengerti ini Dia akan mengatakan tohut Mengatakan bid'ah, Mengatakan musyrik Ini pasti zaman perang nenek moyangnya Bukan bagian dari sejarah perlawanan bangsa Di Nusantara, dan sekarang bangsa ini terus akan maju di tengah pergeseran-pergeseran besar antar bangsa. Ketika bangsa ini merdeka, bangsa ini disuruh memilih setelah Hitler jatuh tahun 48. Karena Amerika sama Soviet terus berperang, mau ikut mana? Bung Karno tidak memilih ke kiri atau ke kanan. Akhirnya kemudian Bung Karno dijatuhkan. Di era sampai di eranya Pak Harto, kiri dan kanan masih terjadi Amerika sama Soviet dan hari ini pertarungan besar Amerika sudah mulai diruntuhkan oleh kekuatan baru namanya Shanghai Corporation. Anak-anak mahasiswa pasti tahu itu. Shanghai Corp adalah negara baru yang bangkit setelah kelompok yang menyebut dirinya United Kingdom United States. United Kingdom United States dulu bangkit karena punya minyak dari negara Arab namanya Aramco maka setelah Aramku tidak lagi mensuplai, maka kemudian negara-negara kecil-kecil ini mencari minyak dari negara Syiah, negara Sunni, lahirlah kelompok besar namanya Shanghai Corporation. Amerika emosi, maka kemudian sumber minyak Shanghai Corporation diantem dengan isu Syiah sun, si Asuni. Maka kita mengenal isu Syiah Sunni, tapi proses itu gagal. Kenapa? Karena Indonesia enggak terlibat. Coba Indonesia terlibat dalam konflik itu, pasti jadi. Karena santri terbesar ada di Indo. Nesya, kalau santri nggak terlibat apapun pasti gagal urusan Islam. Ada orang mengharamkan anjing, gagal. Eh menghalalkan anjing, gagal. Anjing masih banyak karena santri nggak ikut. Coba santri ikut menghalalkan cari anjing dua hari sudah nggak ada. Seandainya santri ikut, nah, santri nggak ikut, makanya itu. Nah pergeseran ini milenial sudah langsung bertarung. Amerika mengatakan. Ini nggak bisa, harus diantem ini Yahudinya emosi Saya sudah ikut nata dunia dalam teori-teori baru Advokasi-advokasi baru Kenapa kamu perang? Maka 8 triliun dolar ditarik dari bank revisa New York Hasilnya Amerika mesti mengeluarkan obligasi Yang beli siapa? Kelompok Shanghai Court Dan jatuh tempo 2012 Menggunakan sistem rekantilisme kuno Ngeplang utang dengan perang Ini kan cara kuno ya kan? Nah sudah, Nah sekarang sudah bergeser pertarungan ini Lebang saya ini mau berada di titik mana? Ya ini sedang pertarungan Cina sudah berani mengambil Whatsapp dengan WeChat. Cina sudah berani mengambil Amazon dengan Alibaba. Mengambil Facebook dengan QQ atau Renren. -Ren. Kita belum berani apa-apa. Pertarungan saham kita masih kalah dengan Singapura dan Malaysia. Karena Singapura dan Malaysia diberikan satu jam lebih awal dari jam Jakarta oleh Greenwich. Dan itu pelanggaran. Sana jam 10, kita baru jam 9. Artinya bursa efeknya buka satu jam lebih awal. Sehingga saham yang baik habis di sana, yang jelek masuk Jakarta. Maka keseringan kita gagal keliling di situ dipikir dong ini mahasiswa ya Sampengkan mahasiswa maha itu sudah nggak bisa ngatur ya, ada yang bisa ngatur makanya yang bisa ngatur hanya maha guru <tik> <tik> lah iya makanya bener di, di kampus ada maha guru ada mahasis, siswa, makanya ada orang nanya eh kamu dari Malang ya apa pekerjaanmu kok bajunya bagus oh saya dosen oh dosen apanya letkol?" oh call tentara, kalau dosen kan ngajar ngajar siapa? ngajar mahasiswa saya oh berarti kamu guru? iya saya guru-gurunya mahasiswa lah ya orang guru kok ngakunya dosen <laughs> <laughs> jadi kalau kita berbicara tentang kontekstualisasi resolusi jihad sesungguhnya adalah berbicara tentang kemandirian bang. bangsa tidak terjebak oleh kiri dan kanan tidak terjebak oleh yang lain tapi mampu menata bangsa ini ke depan Bukan mengambil sesuatu dari luar untuk terus kita jadikan barang-barang yang rongsokan di dalam negeri. Malaysia sadar betul rongsokan Timur Tengah yang merupakan kelompok teroris bawa ke Malaysia, terjebol Malaysia, melahirkan Ashari dan siapa dan Nurdin Top. Akhirnya Malaysia sadar pakai Isa internal security act dan kembalikan bangsanya kepada si Upin dan si Ipin. Udah gitu aja. Diajarkan si Upin kamu tidak boleh lupa masa depanmu bersama anak-anak India, si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina harus kenal dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indo, Indonesia harus kenal dengan Susanti. Tapi dialektika ini tidak mungkin berjalan tanpa seorang guru. Maka yang mengatur dialektika itu bernama C dan dikembalikan dari sebagai ke ayam go goreng. Nuh oh, ini cara sana. Kesadaran kebangsaannya luar biasa Amerika nggak boleh malu gagal di Vietnam Bikin rainbow 1 sampai 6 Amerika nggak boleh malu ketika gagal dengan Saddam Hussein Bikin hotshot 1 sampai 2 Gak boleh malu kegagalan dalam terorisme Bikin 12 strong Amerika nggak boleh malu bangsanya mengambil spiritualitas dari Cina Maka dari kecil diajarkan bahwa ada Cina di Ame Amerika. Amerika ada namanya Siapa? American Kung Fu Amerikan Shao, Shaolin Jepang tidak boleh kemudian mempermalukan anak-anak Amerika. Dibikinkan American Ninja, American Samurai bahkan film samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise yang besok menjadi calon presiden Amerika. Amerika. Jepang tidak boleh malu pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji terulang di zaman milenial. Anak-anak kecilnya diajarkan sesuatu yang sederhana dengan judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. <tuh> <tuh> Ini cara Pak cara bangsa jadi kontekstualisasi yang namanya resolusi jihad sesungguhnya membawa bangsa ini mau kemana mau kemana Amir apa? Thailand gak tahan disandra ekonominya oleh Singapura dan Malaysia dia buka, dia buka terusan kerah tapi 2005 kalaupun tembus dia akan bermasalah karena ujungnya diadang oleh Abu Sayyaf nggak bisa Indonesia apakah kemudian akan berharap? Nanti kalau jebol orang akan tetap di Singapura dan Malaysia Kenapa? Karena di Singapura ada ruang yang namanya Sentosa Di Malaysia ada ruang besar namanya Gentingi, Hilen sementara yang di semenanjung Indonesia Sudah tumbuh kelompok radi radikal terus kita mau ngomong apa kalau udah begini, bangsa kita mau apa kesadaran berbangsa dan bernegara adalah kesadaran milenial yang melupakan pelajaran Baja Al-Nagum dan kita oleh Allah dibagi bangsa namanya bangsa Indo-Nesia Amma-Bakdu ini baru pembukaan, belum mulai ini, baru, ini sih baru pembukaan Jadi, <laughs> nah, makanya islam santri selamat karena al atau wa'ala al, -al qadimid soleh wal akhdu bil jadidin aslah, makanya anak-anak baru ini tolong pahami yang kalian lakukan itu sudah kuno dan sudah diselesaikan oleh para pendahulu tentang celana cingkrang, tentang cingkrang udah selesai itu lama dulu dan itu tinggal milih, eranya sudah, mau ambil itu maka santri gak aku sebut lagi santri dipikir gak ngerti takbir itu ada begini ngerti dalilnya tapi santri lebih memilih allah akbar biasa <laughs> kenapa? karena santri yang di belakang ini matanya tengok-tengok, kalau begini nggak tau apa-apa kan, gitu. <laughs> santri itu banyak makanya kalau sholat nggak perlu mencari yang lain nah kalau yang santrinya baru dikit cari, pakai kakinya dicari, geser-geser ini masih ada <laughs> loh itu kan guyonan san santri gak usah terlalu serius, gak -gak -gak serius. <laughs> wong ini guyon jadi indah kalau kamu mau mau dimong sama muhammadiyah ya yang seriuslah dengan muhammadiyah Kalau mau dimong sama No, seriuslah dengan No. Saya No, saya No karena kiai saya karena saya ini orang desa, kiai No ya biar di desa itu kan kalau sama No kan enak. Kalau dike kalau sholat ya ditungguin sama kiainya karena biasanya masih di pasawah masih di ladang. Makanya kalau kiai kalau sholat zuhur biasanya bukan setengah dua belas setengah dua biasa, salat asar ya setengah lima biasa aja, ini biasa aja, nggak usah ribut bang, itu ala solat itu di atas waktu so solat zuhur itu sampai asar, asar sampai maghrib, ambil depan ya bagus, tengah bagus, belakang ya Pak ba. bagus, ya kayak sop lah, kalau depan ya rujak cingur, tengah sop ika, belakang sendiri sholat bun, sholat biasa sholifartu dhuhri arba'ar Allahu Akbar baru satu roka'at kadeng asar gak apa-apa boleh karena kepalanya masih di sholat duhur boleh di sawah pak kita pulang yuk kenapa sudah udah waktunya asar eh waktunya duhur ayo bu begitu tengah jalan ibunya ingat ya Allah pak tadi aku kencing ngompol mandi dulu ya nanti aku makmum ya suaminya sholifartu dhuhri kata Bisa keadaan imaman padahal makmumnya masih mandi tiba-tiba baru satu rakaat sudah waktu asar sementara ibunya masih man mandi terusin aja mandi selesai langsung nyusul salat arba adaan makmu M masih boleh karena kepalanya tadi imam apa kepalanya masih di salat zuhur du cuman jangan dipakai sering-sering itu aja loh <lain> itulah lain, nah, makanya kiai itu kalau telat ya ditunggu. Rabbana, ya, rabana. Kalau masih nggak datang ya capek ya, tombol hati. Wong pegel ya nambah niat ini dewe ya. Kalau udah nggak tahan ya diurugian jangan jangan luar biasa. Santri, indahnya luar biasa. Kehidupan ahli sunnah wal. Jamaah terus Allah akbar ya Allah akbar Mau pakai sarung ada cantolannya ya Allah <tuh> ya, kenapa santri kalau lo nggak ya karena sinyalnya jauh kalau di Mekah kan sinyalnya deket maka khusyuk lah ini kan sinyalnya jauh ada Pak aja sinyalnya hilang <tuh> Allahu akbar no ting ting <tuh> seleval Allah menganku bang Bismillahirrahmanirrahim Sami'allahu rabbikal aala alladzi khalaqa fa samaa wa alladzi qaddara fa hmm, lama ini we hmm. lu <suara> <susuk> ya, biasa maka habis sholat pakai dzikir di, untuk nambal bocor gini-gini itu la la la la eh sahabat itu kalau dzikir diem, eh kita juga ngerti masa sahabat murid Rasulullah tingkat online-nya tinggi pulsanya banyak di dekat Rasulullah masuk wi nya Rasulullah apalagi kalau di tethering. <tuh> lah di sini kuotanya mindri-mindri begini. Ya. Loh, eh, loh, eh, loh, eh. ya. tidur kalau. <tuh> <tuh> lah ini Puasa sama aja kalau puasa. Kalau puasa sama, qailil abiyadi qailil aswati, cuman kalau santri kalau keluar rumah nggak khusuk lihat jambu, lihat mangga. Arab khusuk karena keluar rumah lihat padang pa, pasir siapa yang pengen makan padang pasir kan maka daripada kamu nggak khusuk tidur akhirnya kemudian ada dalil terkenal naumuso imen eba. tidur tidurnya orang puasa itu ibadah akhirnya kiyayanya sepi mau tidur semua ya ke pasar beli mercon akhirnya bulan Ramadan dar dar, dar-dor usah marah karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal maan biasanya riang gembira santri itu kalau bawa Islam malam kalau kemudian di kampung ya doklik tukik sahur rasa sahur zakarimu hahaha <laughs> ya di alun-alun Malang lapai kalau mau kain ikhram niat beneran kak banyak trip triplek kalau sudah waktunya berangkat ke Surabaya Surabaya diantar sama orang sekampung yang pergi Haji masuk asrama yang nganter belok kebun binatang Surah nah, ya ya <laughs> indah bener Islamnya santri itu Sini ya, tidak ketemu Rasul maka ya salawatan biasa, enggak ketemu kalau sohapat ya assalamualaikum ya Rasulullah lah, kalau orang sini ya, kanjeng Nabi Muhammad lahir yang Mekah di Senin rolas mulut tahun gajah yang santri ya marhaban ya nurul marhaban marhaban marhaban janda lusa ini marhaban marhaban santri wassalamun mustaminun kala kini ada janda santri tua ya halo ya nabe yang seneng isyari ya tanakol atau biasa yang ibu-ibu ya Ya Rasulullah Allah, Salamun Alik dadadeng, dadadeng, dadadeng, ya. Duhai senangnya penganten baru itu Ia ya, lagi putus cinta Ya Nabi Salam Alaikum ya Rasul Salam, Salam Alaikum itu putus cinta, ya narep cerita, harus <laughs> apa? Yang Sunda ya kayak Sunda ya, ya Rasulullah Salam, Salamun alaik es lil cecce Sunda. Yang orang Kalimantan Selatan, ya Rasulullah munalik, munalik, ya itu muridnya santri, muridnya ulama. Kalau ketemu Rasul pasti lucu. Salam ya Rasulullah. Eh, sahabatku. yang dari Malang Ya Rasulullah, eh yang dari apa dari Kalimantan Selatan? Ya Rasulullah Eh dari mana? Dari Kota Baru. Lagu apa itu? Kota Baru, gunungnya Bamega. Ya Nabi Salam alaika Dari mana? Malang ya kenapa? Karena kita ini yang dirindukan Rasulullah. Suatu ketika sahabat biasanya membawakan air lupa, sahabat lupa, maka Rasulullah mengeluarkan mukjizatnya dari tangan beliau keluar air, ada yang mandi, ada yang minum, ada yang apa. Setelah itu Rasul nanya, iman siapa yang paling baik di antara kalian? Menurut kalian, iman Rasul? Aku ketemu Allah kalau iman biasa aja. Malaikat ya apalagi malaikat ketemu Allah gak punya nafsu jelek, ya imannya bagus. Sahabat ya Rasul, sahabat kan ketemu aku. Pantes saja, iman siapa sih ya Rasul yang paling baik? Iman umatku nanti di zaman akhir Yang tidak pernah ketemu aku Tapi percaya dan beri aku Dialah yang kurindukan besok di hari kiamat Nah itu siapa? Ya kita inilah orangnya Ya Nabi, salam alaika Hehehe, dari mana? Makanya orang kalau ini bahasa itu hati-hati Ada bahasa mahabbah, ada bahasa fa eh saya kemarin ngomong, ribut semua orang, aku dibully gara-gara saya ngomong, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus di berjilid-jilid karena apa? melarang siswa pakai jilbab ngamuk semua saya. dia ngamuk, gimana? mau apa bener, hoa, iya bukan hoa dia melarang siswa pakai jilbab lo kok bisa? lah iyalah, mestilah wong siswa kok pakai jilbab yang pakai jilbab itu siswi jadi orang santri itu gaya itu memel orang Tiongkok makanannya selalu babi sama anjing dan kaum muslimin makan setiap hari <guluh> Loh, ya Allah kok begitu memang kaum muslimin makan babi lho maksudnya kan ngomong orang Tiongkok makanannya babi sama anjing dan kaum muslimin makan setiap hari <guluh> ya iya kalau nggak makan setiap hari ya mati <SILENCIO> tapi yang dimakan tempe <SILENCIO> gitu, makanya hari ini orang banyak reaksioner zaman saya umar ada orang pidato hei saudara-saudara sekalian sayalah orang yang bisa berlari dari rahmat Allah saya selamat tidak kena rahmat Allah yuk tempilingi orang sekampung gonyok dia nggak kapok dia pidato lagi saya adalah orang yang benci dengan barang hak tempilingi lagi ke orang benci dengan barang hak besoknya bonyok lagi gara-gara pidato saya adalah orang yang beruntung karena saya memiliki sesuatu yang Allah tidak punya waduh tapi Sayyidina Ali kan pinter nanya oh kamu pasti ada maunya, apa maumu? kamu bisa lari dari rahmat Allah dan selamat tidak kena rahmat Allah iya Ali, waktu mau ke pasar ada hujan saya lari dan saya bersembunyi akhirnya saya nggak kena hujan <laughs> hujan kan rahmat kamu benci barang hak itu apa saya benci mati-mati itu hak tapi saya nggak mau lah kamu apa yang kamu punya tapi Allah nggak punya ya aku punya anak istri Allah nggak punya makanya orang cerdas itu nggak reaksioner biasa aja maka kalimat mahabah ya begitu saya jalan rumi pidato Allah rugi saya beruntung Allah rugi kamu beruntung gimana? Iya Allah rugi saya beruntung Awas kamu tak bunuh kalau tetap mengatai Iya Allah rugi saya beruntung Ceritanya gimana? Ya kan aku sama Allah saling mencintai Aku dapat Allah dat yang maha agung Allah dapat aku begini RUKI <tik> <tik> Lemah kalimat cintai Robi'ah al-Jawiyah Siapa yang berani sekarang? Ya Allah Kalau ada nikmat buatku di dunia Aku gak putus serahkan sama musuhmu Ya Allah Kalau ada nikmat buatku di akhirat Aku gak putus serahkan sama kekasihmu Ya Allah kalau nanti ibadahku karena pengen surga, tutup surga dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalam neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu, ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sebenarnya. Ini kalimat mahaba, jadi biasa aja ya. Lebih maka orang, orang itu, hulu berlebihan, ini berlebihan. Ini bangsa, ini sesuatu yang sudah kita jaga tapi kadang mahasiswa nggak ngerti ada prakondisi untuk meruntuhkan gerakan besar ada prakondisi dulu khutbah itu saling memaki maka Imam Syafi'i kemudian mencari dasar khutbah dia bagian dari sholat jumat maka kemudian cari Imam li ulama'ihim li ma syaykhihim karena tua maka kemudian kalau khutbah terlalu lama harus pakai pegangan lahirlah mimbar tapi karena rukun tidak boleh gini-gini maka harus ada tongkat akhirnya khutbah rukun tenang, mau bisa begini-begini mau ada tongkatnya begitu prakondisi khutbah harus dipakai alat memaki maka yang mulai dihilangkan adalah tongkat dan mim mimbar hasilnya orang begini-begini sekarang semua mimbar menjadi begini-begini ketika prakondisi seneng mahasiswa baru oh indah itulah islam moderat itulah islam revolusioner islam yang legaliter rasulullah disebut sayyidina marah padahal taja'alu dua'ar rasul li'bainakum ka tu'a'ibadikum fakta jangan kau sebut nabiku kau seperti sebut temanmu maka ya habiballah ya Syafi Allah, tapi itu dihilangkan. Enggak boleh, Rasulullah. Ini kul nama anak rumit, hukum. Yuk, kailah ya. Enggak boleh pakai Sayyidina. Begitu tanpa Sayyidina, akhirnya Muhammad. Kalau Muhammad aja disebut Muhammad, apalagi Jokowi. Nah, ya sudah. Ini prakondisi, bangsa butuh persatuan Maka ada orang makan diajak bareng-bareng Orang mati bareng-bareng Mulai dipisah satu-satu bin'ah Musyrik, kafir Akhirnya masyarakat yang bersatu tercerai-berai Maka menjadi satu keanehan Pemuda-pemuda Indonesia zaman dulu Mempersatukan bangsa dengan sumpah pemuda Tapi sekarang pemuda memecah bangsa Dengan khilafah dan bid'ah <tik> Kita pakai merah putih Dipecah pakai bendera khilafah khilafah dan mengatakan ini bendera tauhid bukan itu bendera Hizbut Tahrir karena modelnya itu. Kalau ada lingkarannya namanya bendera ISIS, kalau bertuliskan berwarna hijau ada pedangnya itu bendera Saudi, Saudi. Jangan kau paksa kami untuk mengatakan itu bendera tauhid bukan. Bendera tauhid bukan seperti itu. Karena itu bukan bendera tauhid. Itu kalimat tauhid. Tauhid bukan bendera. Bagi kami kalimat tauhid sudah kita selesaikan dijadikan landasan setiap hari zikir dan tah Tahlil, kamu belum ngerti cara meletakkannya, maka kamu bawa kemana-mana Dan katakan kamu kalau anti ini, anti, anti tauhid anti la ilaha illallah, enggak aku tahdilan pakai la ilaha ilah. Seperti saya anti bendera PKI, bendera PKI Palu Arit, saya anti Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai Arit, pergi nukang pakai Pak Palu, ini enggak usah ribut ya Ini lu bangsa, mahasiswa berada di paling depan, rektor terutama punya tanggung jawab besar 68 ribu orang harus menjadi bagian integral untuk pembangunan bangsa bukan bagian dari yang memecah bangsa Indonesia. <tik> ya dan sekarang semuanya sedang pakai masjid maka perhati latilah Pak Rektor kalau kemudian ada pencerama pencerama masuk masjid yang mengarah kepada perpecahan Pak Rektor punya kebijakan. ya karena masjid sedang dipakai ya inilah saya kadang prihatin juga di masjid-masjid ada orang di sandra dipukuli ya Allah ini masjid ngambil barang aja tidak boleh harus digeser pakai kaki karena kamu akan mencuri barang di masjid masjid takmir itu kalau ketemu barang tinggalan itu kalau coro fekeh jangan diambil kamu mengambil barang orang ini rumah harus digeser pakai kaki masukkan ke kotak di pojok itu ilmu fekeh ini malah mukuli orang ya Allah oh ini viral viral gimana Loh ini masjid, masjid juga jangan dikunci kalau masih dikunci, ya kalau mau sholat gimana <gulau> kalau ada ayam naik masjid, alhamdulillah karena takmir bisa praktek taharah membersihkan tele ayam di atas masjid <gulau> Ya ini kesadaran kebangsaan, kesadaran bangsa diemban betul oleh santri karena lama juga tetap santri bersama kiai maka semoga semua bermanfaat dan ngaji kita pagi apa, sore ya sore hari ini mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan bangsa kita tetap menjadi bangsa yang maju dan bisa kita wariskan pada anak cucu sampai hari kiamat menjadi sesuatu yang bisa diharapkan menjadi jariah para pendahulu untuk nanti diambil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah thoro al amin santri tuwek ya, ya yang seneng ishari ya Atawa, ah, ah, ah, biasa yang ibu-ibu ya Ya Rasulullah salamun 'alaik ya, ya lagi like putus cinta ya nabi salam alaika ya rasul salam salamalaika itu lagu putus cinta ya narep cerita karo sapa <wary> yang sunda ya kaya sunda ya, ya rasulullah salam salamun 'alaik esli C Sunda yang orang Kalimantan Selatan ya Rasulullah munalik, munalik, ya gunungnya itu muridnya santri muridnya ulama kalau ketemu Rasul pasti lucu salam alek ya Rasulullah eh sohabatku ah dari Malang Ya Rasulullah. Eh dari, apa, dari Kalimantan Selatan. Ya Rasulullah, menarik. Eh dari mana? Dari Kota Baru. Lagu apa itu? Kota Baru gunungnya Bamega. Lu kenapa? Karena kita ini yang dirindukan Rasulullah. Suatu ketika sahabat biasanya membawakan air lupa. Sahabat, sahabat lupa maka Rasulullah mengeluarkan mukjizatnya dari tangan beliau keluar air, ada yang mandi, ada yang minum, ada yang apa. Setelah itu Rasul nanya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 siapa ya kita inilah orangnya ya Nabi salam alaika hehehe dari mana <tuk> <tuk> makanya orang kalau ini bahasa itu hati-hati ada bahasa mahabah ada bahasa pakai okay. saya kemarin ngomong ribut semua orang aku dipuli gara-gara saya ngomong Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus didemo berjilid-jilid karena apa melarang siswa pakai jilbab ngamuk semua dia mau gimana, Gus mau? bener, benar? Bahwa iya bukan bahwa dia melarang siswa pakai jilbab. Lo kok bisa? Lah iyalah mestilah wong siswa kok pakai jilbab. <tik> yang pakai jilbab itu siswi. <tik> <tik> Makanya hari ini orang banyak reaksioner. Zaman Sayyidina, Sayyidina Umar, ada orang pidato. "Hei, saudara-saudara sekalian, sayalah orang yang bisa berlari dari rahmat Allah. Saya selamat tidak kena rahmat Allah."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 saya lari dan saya bersembunyi akhirnya saya gak kena hujan Hujan kan rohmat Terus kamu benci barang hak itu apa? Saya benci mati, mati itu hak tapi saya gak mau Lah kamu apa yang kamu punya tapi Allah gak punya? Ya aku punya anak istri Allah gak punya Makanya orang cerdas itu gak reaksioner Biasa aja Maka kalimat mahabah ya begitu Aya jalan rutin rumi pidato. Allah rugi saya beruntung. Doa Allah rugi kamu beruntung gimana? Iya, Allah rugi saya beruntung. Ambas kamu tak bunuh kalau tetap mengatai. Iya, Allah rugi saya beruntung. Ceritanya gimana? ya kan aku sama Allah saling mencintai. Aku dapat Allah yang maha agung, Allah dapat aku begini rugi. lemah maka kalimat cintai Rabi'ah al siapa yang berani sekarang? Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku nggak putus serahkan sama musuhmu ya Allah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 Padahal tajah alu dua arusul dibayin aku, enggak tua ibadah kumpau. Jangan kau sebut nabi, kau seperti sebut temanmu. Maka ya habib Allah, ya Syafi' Allah. Tapi itu dihilangkan, enggak boleh. Rasulullah ini kul inilah, anak besar rumit rukum. Yuk, kailah ya enggak boleh pakai sayyidina begitu tanpa sayyidina. Akhirnya Muhammad, kalau Muhammad aja disebut Muhammad, apalagi Jokowi, nah ya sudah.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 khilafah dan mengatakan ini bendera Tauhid bukan itu bendera Khismut Tahrir karena modelnya itu kalau ada lingkaran yang namanya bendera Isis kalau bertulis berwarna hijau ada pedangnya itu bendera Saudi jangan kau paksa kami untuk mengatakan itu bendera Tauhid bukan bendera Tauhid bukan seperti itu karena itu bukan bendera Tauhid itu kalimat tau. Tauhid bukan bendera bagi kami kalimat Tauhid sudah kita selesaikan dijadikan landasan setiap hari zikir dan tah Ah, kamu belum ngerti cara meletakkannya, maka kamu bawa kemana-mana.